Harusnya jadi seperti dia Aku Dia lebih baik pergi walau aku yang terluka Saat mata hari terwenang Cintaku takkan pernah Masih menjajahku Di setiap langkahku Namun adakah Kau benar untukku Ku mengerti Tapi-tapi Tapi tak bisa ku ingin cinta aku...